Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kita akan membahas kisah seorang wanita yang mendapatkan ujian paling berat dalam hidupnya. Yang berjudul, Antara Sabar dan Mengeluh. Pada zaman dahulu, ada seorang yang bernama Abul Hasan, yang pergi haji di Baitul Haram. Di waktu tawaf, tiba-tiba ia melihat seorang wanita yang bersinar dan berseri wajahnya. Demi Allah, belum pernah aku melihat wajah secantik dan secerah wanita itu, tidak lain karena itu pasti tidak pernah risau dan bersedih hati. Tiba-tiba, wanita itu mendengar ucapan Abul Hasan, lalu ia bertanya, "Apakah katamu, hai saudaraku?" Demi Allah, aku tetap terbelenggu oleh perasaan duka cita dan luka hati karena risau dan seorang pun yang menyekutuinya aku dalam hal ini. Abu Hasan bertanya, "Bagaimana hal yang merisaukanmu?" Wanita itu menjawab, pada suatu hari, ketika suamiku sedang menyembelih kambing korban, dan pada itu aku mempunyai dua orang anak yang sudah boleh bermain. Dan yang satu masih menyusu, dan ketika aku bangun untuk membuat makanan, tiba-tiba anakku yang agak besar berkata pada adiknya. Hai adikku, sukakah aku tunjukkan padamu bagaimana ayah menyembelih kambing? Jawab adiknya, baiklah kalau begitu. Lalu disuruh adiknya baring, dan disembelihkannya leher adiknya itu. Kemudian dia merasa ketakutan, setelah melihat darah memancut keluar, dan lari ke bukit, yang mana di sana ia dimakan oleh serigala, lalu ayahnya pergi mencari anaknya itu, sehingga ia mati kehausan. Dan ketika aku letakkan bayiku, untuk keluar mencari suamiku, tiba-tiba bayiku merangkak, menuju ke periuk yang berisi air panas, ditariknya periuk tersebut dan tumpahlah air panas terkena ke badannya, dan habis melecur kulit badannya. Berita ini terdengar kepada anakku yang telah menikah, dan tinggal di daerah lain, maka ia jatuh pingsan hingga sampai menuju ajalnya. Dan kini, aku tinggal sebatang kara di antara mereka semua. Lalu Abul Hasan bertanya, bagaimanakah kesabaranmu menghadapi semua musibah yang sangat hebat itu? Wanita itu menjawab, tiada seorang pun yang dapat membedakan antara sabar dengan mengeluh, melainkan ia menemukan di antara keduanya ada jalan yang berbeda. Adapun sabar, dengan memperbaiki yang lahir, maka hal itu baik dan terpuji akibatnya. Dan Adapun mengeluh, maka orangnya tidak mendapat ganti yakni sia-sia belaka. Demikianlah cerita di atas, satu cerita yang dapat dijadikan tauladan, di mana kesabaran sangat digalakkan oleh agama, dan harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah dalam setiap terkena musibah, dan dugaan dari Allah. Karena itu, Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam bersabda dalam firman Allah di dalam sebuah hadis kuti: "Tidak ada balasan bagi hambaku yang mukmin jika aku ambil kekasihnya dari ahli dunia, kemudian ia sabar, melainkan surga baginya." Begitu juga mengeluh. Perbuatan ini sangat dikutuk oleh agama dan hukumnya haram. Karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Tiga macam daripada tanda kekafiran terhadap Allah." merobek baju, mengeluh, dan menghina nasab orang. Dan Nabi bersabda pula, mengeluh itu termasuk kebiasaan jahiliyah, dan orang yang mengeluh, jika ia mati sebelum taubat, maka Allah akan memotongnya bagi pakaian dari wab api neraka. Riwayat oleh Imam Majah, semoga kita dijadikan sebagai hamba Tuhan yang sabar dalam menghadapi segala musibah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.